Halo semuanya, kita kembali lagi di Steph G Chanel. Di video kali ini, kita akan membahas tentang jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-35, tanggal 6 Mei sampai 9 Mei 2023. Beserta daftar klasemen sementara, daftar top skor sementara, dan daftar top assist sementara. Berikut, Jadwal Pertandingan Liga Inggris Pekan ke-35, Sabtu 6 Mei 2023. Bournemouth versus Chelsea, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live, di video. Manchester City versus Leeds United, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live, di Moji TV, video, dan Champion TV. Tottenham Hotspur versus Crystal Palace, jam 21.00 waktu Indonesia Barat, live, di Moji TV, video dan Champion TV Wolves versus Aston Villa jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di video Liverpool versus Brentford jam 23.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV Champion TV dan video berikutnya jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-35 Minggu 7 Mei 2023 Newcastle versus Arsenal, jam 22.30, waktu Indonesia Barat, live, di Champion TV, dan video. Selanjutnya, tanggal, 8 Mei 2023. West Ham versus Manchester United, jam 01.00, waktu Indonesia Barat, live, di Champion TV, dan video. Fulham versus Leicester City, jam 21.00, waktu Indonesia Barat, live, di video. Brixton versus Everton, jam 23.30 waktu Indonesia Barat, live di video. Selanjutnya, Selasa 9 Mei 2023, Nottingham Forest versus Southampton, jam 02.00 waktu Indonesia Barat, live di video. Berikutnya, daftar klasemen sementara Liga Inggris. Manchester City masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan poin 79 dari 33 pertandingan. Di peringkat kedua, Arsenal dengan 78 poin dari 34 pertandingan. Di posisi ketiga, Newcastle 65 poin. Di posisi 4, Manchester United 63 poin. Kelima, Liverpool 59 poin. Brighton Albion naik ke posisi 6 dengan 55 poin. 7 Tottenham Hotspur dengan 54 poin. 8 Aston Villa 54 poin. Sembilan, Brentford, 50 poin. 10 Fulham, 45 poin. Selanjutnya, peringkat 11-20. Crystal Palace, 40 poin. Chelsea, 39 poin. Bournemouth, 39 poin. Wolves, 37 poin. West Ham United, 34 poin. Leicester City, Leeds United, dan Nottingham Forest, sama-sama, 30 poin. Everton 29 poin. Southampton 24 poin. Berikut daftar top skor sementara Liga Inggris. Erling Haaland 35 gol dari Manchester City. Harry Kane 25 gol dari Tottenham. Ivan Toni 20 gol dari Brentford. Mohamed Salah 18 gol dari Liverpool. Marcus Rashford 16 gol dari Manchester United. Gabriel Martinelli dan Callum Wilson 15 gol. Martin Odegaard dan Ollie Watkins 14 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris. Kevin De Bruyne 16 assist. Bukayo Saka dan Leandro Trossard 11 assist. Michael Olise 9 assist. Ivan Perisic, James Madison, Andre Robertson dan Trent Alexander-Arnold sama-sama 8 assist. Itulah jadwal pertandingan dan klasemen sementara Liga Inggris. Dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan berita seputar jadwal dan hasil pertandingan Liga Inggris yang terbaru. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih atas dukungannya.